Kabur, jangan kabur, jangan. Tapi almarhumah ibuku pernah berkata bahwa salah satu budi yang paling luhur adalah kejujuran. Hadapilah walaupun itu sulit. Jadi Mas Kasino sendiri yang mau menghadapi mereka? Iya, betul.